Halo sahabat Homemage Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan text editor yaitu Visual Studio Code atau VS Code. Kita ketikkan pada bagian pencarian VS Code lalu tekan Enter. Mengapa kita perlu menggunakan text editor? Jawabannya agar sebagai web developer atau web programmer kita dapat lebih maksimal dalam membangun aplikasi. Jadi butuh peralatan perang istilahnya. Di sini sudah ada alamat website code.visualstudio.com, kalau kita klik kita bisa mendownload aplikasi VS Code, ini saya pilih untuk Windows, kemudian tunggu hingga proses downloadnya lengkap. Setelah berhasil di-download, kita bisa jalankan untuk proses instalasinya. Pilih I-Accept, lalu klik tombol Next. Untuk lokasi penyimpanan kita pilih tombol Next. Kemudian lanjutkan tombol Next. Tombol Next, kemudian tombol Install. Tunggu proses instalasinya hingga lengkap. Kemudian setelah lengkap akan ada tombol finish, kita klik. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil menginstall VS Code. Untuk tahap pertama, sebaiknya kita membuat folder terlebih dahulu. Caranya klik pada bagian Explorer, pilih Open Folder. Di sini kita akan menentukan lokasi penyimpanan file-file dari kodingan kita. Kita buat dulu new folder sehingga nantinya semua kodingan kita akan tersimpan dalam folder ini. Saya saya beri nama foldernya web dasar. Kemudian kita select folder. Nah, di sini akan ada folder web dasar. Untuk nantinya setiap kodingan kita ada di dalam folder ini. Kita akan coba mulai mengetikkan kodingan kita untuk web dasar. Kita akan belajar tentang struktur HTML sederhana. Klik new file, kemudian beri nama filenya, misalkan index.html. Enter. Kita akan mendapatkan tempat untuk menuliskan kodingan kita pada bagian ini. ya. Kemudian kita akan tuliskan kodingan HTML kita, tanda lebih kecil. Kemudian tanda seru. Di sini sudah ada tulisan otomatisnya ya untuk kita bisa klik juga sehingga tulisan dog type ini bisa langsung ada di codingan kita. Kemudian bisa juga kita ketikkan manual HTML. Maka tag penutupnya akan otomatis terlihat. Jadi VS Code ini cukup membantu untuk kita coding. Kemudian kita tuliskan bagian head. Di bawah head kita akan buat body. Pada bagian head kita misalkan mau buat tag title. Agar nantinya di browser kita di bagian kiri atas akan muncul title ini. Misalkan latihan satu. Dan di dalam body karena kita pertama kali ngoding. Kita akan tuliskan ucapan selamat datang pada dunia yaitu hello world. Setelah itu kita bisa save dan melihat hasil tampilannya. Ini adalah yang tampil pada browser kita, di mana pada bagian head title, teman-teman tadi menuliskan latihan satu muncul pada bagian kiri atas ini ya teman-teman. Lalu untuk tulisan hello world, yang kita tuliskan pada bagian body, kita bisa melihatnya pada bagian ini. Jadi, ini adalah hasil dari codingan kita. Demikianlah video pertama kita untuk membuat struktur dasar HTML menggunakan VS Code. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.